Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik di sini saya melanjutkan Ya informasi terkini terkait Ya perburuan baser Fox atau lawan Base Fox setelah ya ini kawan, jadi ternyata di sini oh setelah kita lanjutkan, nah ini akunnya akun itu punya Basel Vos politik Indonesia mulai panik ya dia sudah mulai mau mengubah nama channelnya dan hapus beberapa video serta mengubah judul dan Saudara-saudara Saudaraku, di dua video sebelumnya saya sudah mendeklarasikan gerakan lawan Baserhok untuk mengungkap para Baserhok sampai ke akar akarnya dan juga menawarkan untuk memberikan hadiah sebesar 20 juta rupiah masih total 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalam balik Basen Fox yang sedang diburu baik saudaraku saat ini belum apa-apa, akun channel politik Indonesia sudah panik dan ketar-ketir, kawan. Ya. Jadi, saat ini, akun channel politik Indonesia, ini ya, ini. Ah. Saat ini, akun channel politik Indonesia, saudaraku, Kabur Kabur untuk menghapus Jejak digitalnya yang kotor itu. Dan tiba-tiba mendadak Berubah nama Ya Berubah nama Menjadi ah, Ini dia Menjadi Politik Terkini ini, menjadi politik terkini ini kawan, nih, lihat nih ya bayangkan, kalau kita lihat politik Indonesia po sebelumnya politik Indonesia dengan ya, dengan 724 video hmm, setelah kita santam berburu, mungkin dia melihat video saya, video kita kemudian berubah menjadi politik terkini Hatta. ini videonya sisa 411 video itu kawan ya ya ya ya ya ya jadi bukan hanya namanya yang berubah kalau kita lihat tadi ada ratusan video yang sudah dihapus dengan beberapa video juga diubah judulnya dan beberapa video diubah Tum'ilnya ingat kawan meskipun nama berubah judul diganti dan Tum'ilnya diubah namun jejak digital masih tetap ada, saudara-saudara semuanya. Kita tidak lengah. Saya sudah mencapture foto maupun video, beserta dengan bukti lainnya. Melalui itu, agenda gerakan lawan base fox, masih akan tetap kita lanjutkan. Dari yang awalnya mengungkap channel politik Indonesia menjadi channel politik terkini. Jadi, saudara-saudaraku, pengungkapan pasir Fox, politik Indonesia yang kini berubah namanya, menjadi politik terkini tetap harus kita lakukan dan harus dilanjutkan saya tetap akan memberikan hadiah sesuai janji saya sebesar 20 juta rupiah untuk mengungkap para bahasa sampai ke akarnya. dengan mengetahui admin channelnya editor videonya konten kreatornya, penulis naskahnya, dan di mana sarang mereka. Jadi target pertama kita adalah berburu basir koks channel Youtube politik Indonesia yang sekarang namanya berubah menjadi politik terkini. Yang secara jelas dan meyakinkan masuk ke dalam kategori base hoax. Mengapa target pertama? Karena setelah ini ada target-target selanjutnya, channel-channel yang menyebarkan hoax. Nah, seperti satu, catat baik-baik kawan, channel YouTube. Ragam berita ofisial itu yang pertama, ini juga menyebarkan beritamu hoax. Yang kedua, channel YouTube-nya ulasan politik. Yang ketiga, channel YouTube-nya gerobokan gokil. Yang keempat, channel YouTube-nya suara nusantara. Yang kelima, channel YouTube-nya saling berbagi. Ini kelima nih. Yang keenam, channel YouTube-nya Dinamika Politik dan masih banyak channel-channel yang lainnya. Untuk itu, saya mengajak rakyat Indonesia dan netizen Indonesia, apapun profesinya, ah semua yang berstatus warga negara Indonesia, apapun profesinya apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya, yang mau bersama-sama saya melawan Basar Vox ini. Saya mengajak semuanya untuk mencari informasi dan melaporkan target pertama kita adalah channel Youtube Politik Indonesia ini yang sekarang berubah menjadi politik terkini. Ya sekali lagi apapun profesinya ya, ya pasti dilindungi lah dirahasiakan namanya apapun profesinya Setelah saudaraku kepada siapa saja yang bisa mengungkap channel tersebut kepada saya. Siapa sosok dan di balik channel Youtube tersebut? Sekali lagi saya akan memberikan kepada saudara-saudara semuanya Yang menemukan ini hadiah 20 juta rupiah Bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan di balik channel Youtube Politik Indonesia yang sekarang berubah hama menjadi politik terkini Penekanan sekali lagi, saya berikan saudara hadiah dua puluh juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok bandaran di balik channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Turki. Ketentuan hadiah atau giveaway Untuk melawan pasir Fox Channel youtube politik Indonesia Yang sekarang berubah nama Menjadi politik terkini Sebagai berikut Catat baik-baik kawan Disimak baik-baik Yang pertama Mampu membuktikan sosok Atau dalam Di balik pasir Fox politik Indonesia Ada bukti berupa Ya, bukti berupa dan tidak terbatas para nama orang, kelompok, alamat lengkap, nomor telepon atau email, koran orang tersebut di channel atau akun hoax channel itu politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi politik terkini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti harus bisa diverifikasi. Sehingga bisa dengan jelas diketahui bahwa sosok tersebut merupakan pemilik atau pengelola bahasa channel Youtube politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi politik terkini. Yang ketiga informasi Mengenai Basir Fox Channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini dikirim ke email lawanbasirfox@gmail.com. Keempat, pemenang yang berhasil mengungkap sosok di balik Basir Fox Channel Channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 20 juta rupiah ya. hadiah akan dikirim dalam bentuk cash atau bisa juga via transfer bank wajak hadiah ditanggung oleh pemenang kemudian untuk menjaga keamanan pola labor, Nama dan identitas pelapor akan dirahasiakan Tidak disebar ke publik Maka saya bilang Apapun profesinya boleh Ikut dalam hal ini Jika ada dua orang atau lebih yang berhasil mengungkap Polaku hoax channel youtube tersebut Ya Maka akan dilakukan pembagian sesuai jumlah informan dan sesuai dengan kelengkapan informasi yang diberikan pemenang akan diumumkan di channel youtube dan tiktok saya dengan tidak menyebut identitas secara gamblang untuk melindungi identitas pelapor Keputusan saya untuk menentukan pemenang tidak dapat diganggu bilang. Ya, kawan, ayo saudara saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, bagi siapapun, apapun profesinya saudaraku, entah apapun saya tidak perlu tahu apa profesi saudara. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya yang punya informasi dalam di balik channel Baser Host channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini kirimkan informasi Anda ke sekali lagi ke email lawan gmail.com saya juga mengundang saudara-saudaraku semua untuk bergabung menjadi patriot patriot online sebagai satgas lawan baser fox dan gerakan lbh atau gerakan lawan baser fox dan ini sudah mulai terbentuk grup-grupnya jikal bakalnya sudah mulai terbentuk per daerah kita akan lawan sebuah baser fox baik tingkat nasional maupun tingkat lokal yang ada di daerah masing-masing. Maka ini tentunya sudah mulai penjaringan di beberapa daerah. Yang satu server dengan saya, yang satu tujuan dengan saya. Dan itu sudah ada grup-grupnya aja. Ayo, sebarkan informasi ini kawan. Mari kita ungkap pemecah bolak bangsa. Mari kita ungkap pemecah bola NKRI. Para bahasa hoax ini, kita ungkap dan kita tumpas bahasa hoax sampai ke ya. Iya, ini sekali lagi. Awalnya ini adalah politik Indonesia nama akunnya ini ya ini dia ini, ini ini ini data saya nih. Yang kini sudah berubah menjadi politik terkini. Ini dia sudah berubah. Dia hapus beberapa video. Ya. Demikian saudaraku saya bangga dan saya senang bertemu dengan para pejuang-pejuang di media sosial ini. Mereka, NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.